Menunggu debut Cristiano Ronaldo, jelang laga Al-Nasr vs. Al-Sabab, malam ini. Berikut susunan pemain. Sports 22, jelang big match Al-Nasr vs. Al-Sabab malam ini. Penggemar sudah tidak sabar menantikan debut Cristiano Ronaldo di Liga Pro Saudi. Pertandingan Al-Nasr vs. Al-Sabab dimulai pukul 030 waktu Indonesia Barat Sabtu malam Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023 di Prince Faisal Bin Fad Stadium. Dari informasi yang didapatkan, Cristiano Ronaldo belum bisa debut saat Al Nasser menghadapi Al Sabab dalam derby lokal Riyadh. Dengan hanya dua pertandingan di bawah ikat pinggangnya dengan klub barunya, pemain tersebut sudah kehilangan satu pertandingan. Perkembangan baru ini hanya akan semakin menunda integrasinya ke dalam tim. Setelah kontraknya dengan Manchester United diputus sebelum piala dunia FIFA 2022 di Qatar, Bintang Portugal itu bergabung dengan raksasa Arab Saudi. Pemenang Balundur lima kali itu telah menandatangani kontrak dua setengah tahun yang akan membuatnya menghasilkan sekitar 177 juta pound setahun. Namun, para penggemar harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihat Ronaldo bermain dengan seragam kuning. Penyerang Portugal itu saat ini sedang menjalani larangan bermain sepak bola. Ini karena dia menghancurkan ponsel seorang penggemar muda setelah pertandingan Manchester United melawan Everton musim lalu. Ini menunjukkan kurangnya rasa hormatnya terhadap orang lain dan barang-barang mereka. Dia menjalani salah satu skorsingnya minggu lalu saat timnya menghadapi Altai. Pertandingan melawan Al-Sabab akan menjadi pertandingan kedua dan terakhir musim ini untuk sang penyerang. Setelah itu ia akan tersedia untuk seleksi lagi. Namun, Penggemar harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihat Ronaldo bermain untuk tim mereka. Penyerang Portugal itu saat ini sedang menjalani larangan dua pertandingan yang dijatuhkan oleh Asosiasi Sepak Bola FA. Pasalnya, ia membanting ponsel seorang supporter cilik usai pertandingan Manchester United melawan Everton musim lalu. Ia menjalani skorsing pekan lalu saat timnya menghadapi Altai, El Amri, Alvaro Gonzalez, Sultan al ganam Abdullah Al-Haibari, Luis Gustavo, Jalolidin Masaripov, Sami al -Najay, Gonzalo Kasihan Martinez, dan Taliska Al-Sabab, Sengyu Kim, Fawaz Al-Sagour, Iago Santos, Hasan Tambakti, Motep Al-Harbi, Pernah Banega, Gregor Strikowiak, Hatan Bahebri, Christian Buanca dan Carlos Junior, dan Santi Mina di starting eleven-nya. Sumber Mantra Sukabungi